Dan di sini ada kultur shock di Malaysia. Part 2 saya penasaran sekali juga, istilahnya apa sih yang dialami oleh Fikri ketika di sana? Dan kebetulan banyak sekali yang request kepada saya. Dan so, jom kita tengok videonya. Let's go! Oke, okay guys, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya ya di channel Fikri, di link-nya di deskripsi buat teman-teman yang masih belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama saya, Mario. Mari kita Semoga selalu baik-baik, semoga Alhamdulillah. Selalu Lindungan Allah Subhanahu Ta'ala dan semoga Amin, selalu Amin, dijauhi. Jadi Amin segala ya bahaya dan kesusahan, serta segala penyakit yang Dan jangan lupa, guys, untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke kita akan melanjutkan culture shock bagian kedua yang pertama kemarin adalah tentang perbedaan waktu okay. Yang kedua ini ada sesuatu yang uh, mungkin uh, pernah kalian dengar juga ya di Youtube okay. Dan saya juga pernah dengar di Youtube pernah lihat uh, beberapa uh, video tentang masalah ini Yaitu tentang Oke okay. Sebenarnya bukan tidak ada kelasnya tapi Nyaris tidak ada gitu Nyaris atau hampir Tidak hampir. terdengar klakson Di Malaysia itu gitu Oke. Okay. Nah, tadinya saya berpikir guys Apakah di setiap mobil uh, Atau kereta di Malaysia ini Tidak ada klaksonnya gitu nggak ada klaksonnya Atau mungkin <laughs> Um, mereka hanya tidak terbiasa saja menggunakan klakson gitu. Okay. Sampai akhirnya saya memiliki kesimpulan bahwa uh, mereka hanya tidak terbiasa, guys. Mungkin di, di sana itu uh, memakai klakson itu dianggap tidak sopan mungkin ya. Saya enggak tahu juga, guys. Saya enggak tahu. Tapi mungkin pada situasi tertentu klakson itu dipakai juga ya, seperti okay. misalkan Uh, untuk orang orang, atau uh -huh. ketika ada orang yang kenal, Tin -tin, hai gitu seperti itu mungkin ada beberapa okay. situasi mungkin yang dipakai juga. Tapi selama saya di Malaysia, memang bunyi kelas ini bisa dihitung oleh jari gitu, guys. Okay. Karena memang saking jarangnya, ya hampir uh, tidak pernah didengar gitu. Sebenarnya ada baik dan buruknya juga ya tentang uh, hal ini. Baiknya mungkin kita, ketika ada di pinggir jalan itu, kita nggak kagetan, nggak jantungan gitu kan. Kalian kebayang sendiri, guys. Kalau lori itu, kalau truk, uh, Oh iya, benar sih. Uh, benar uh, uh, itu, itu membuat jantung itu, uh, kaget, kaget, <laughs> <itu laughs> Mungkin itu baiknya banyak, baik, banyak baiknya juga gitu Tapi Ada sisi buruknya juga Dan ini pernah saya alami Ketika saya berada di Di berjaya hotel Di hari kedua Atau di hari pertama Saya lupa Saya waktu itu sedang mencari Barang di KK Mart Ketika saya ingin nyebrang Ingin nyebrang jalan Pada pada saat itu memang jalanan agak sepi Saya ingin menyebrang Karena tidak ada mobil kan Saya nyebrang dengan santai jalan Tapi Saya mendengar dari sebelah kiri itu Ada suara mobil Suara mobil yang laju Saat ngebut Ngebut gitu guys Oke okay. nah, Ketika saya melihat itu Saya langsung lari mempercepat lari saya gitu guys untuk untuk langsung menyeberang jalan. Nah saya berpikir guys ini orang kenapa nggak tekan klaksonnya gitu, gitu kan? Gitu. Kalau saya pribadi guys ya kalau saya berkendara mobil saya setiap ada belokan atau mungkin ada yang mau nyebrang. Itu ya, saya selalu masih. tekan klakson agar memberitahu orang itu sini ada mobil nih jangan betul, dulu nyebrang betul. gitu. Saya justru lebih sering pakai klakson pakai mobil motor tuh pakai klakson di jalan raya di jalan desa ketika ada anak-anak di pinggir walaupun di pinggir betul, ya di pinggir betul, itu betul. bermain saya selalu tahu uh, tekan klakson tin tin tin, tin memberitahu sini ada mobil sini ada motor jangan ah, betul, uh, nyebrang betul. jangan apa okay, seperti itu. betul betul. Hah burung gagak selanjutnya adalah gagak guys burung gagak ya, di Malaysia ini saya agak kaget memang, tapi saya ngeh burung gagak ini uh, setelah beberapa hari sih sebelum sebenarnya, okay. tidak hari pertama hari kedua tuh enggak-enggak terlalu ngeh saya, ada banyak gagak di Malaysia, Bunuh, terus uh, ketika di Melaka baru saya bah, ternyata gagak ini saya temui banyak juga gitu, di Malaysia padahal kalau di Indonesia guys, itu kalau kita mendengar suara burung gagak itu diidentikan dengan ada orang yang meninggal Betul. pada saat itu ketika ada or, ada suara burung gagak gitu guys saya nggak nggak pikir ini kalau di Malaysia berarti setiap saat saya harus mengenali lah ini woi ini cuyan gitu guys aduh ternyata memang di sana katanya okay. e, burung itu salah satu hewan yang dilindungi ya ada undang-undangnya okay. tidak boleh diburu dibunuh seenaknya dipelihara harus ada izinnya kalau ada dipelihara bahkan okay. saya sempat bilang gitu guys kepada bang dari itu bang Dar, ini bang Dar pernah makan ini kalau dimakan ini seperti apa rasanya burung gagak ini guys saya, saya memang nggak tahu guys burung gagak itu ternyata okay. emang haram ya haram nggak ya, boleh karena uh. kebiasaannya memang makan bangkai ternyata ya makan burung ya makan ini lagi gitu dan itu nggak boleh saya tanya gitu bang dari, rasanya seperti apa ya bang dari ini uh, burung gagak ini <laughs> dan dia, dia malah ketawa guys dia malah ah itu bagus sih buat kamu bikin konten Uh, orang Indonesia di Malaysia uh, makan burung gagak gitu itu mungkin akan meledak di Malaysia hahaha <laughs> tapi apapun oh, okay. mesti mulai dari angan-angan dulu ah. <laughs> angan-angan cita-cita buat apa burung uh, gagak itu uh, minum ya? emang haram ya kan haram gak dimakan orang Oh, orang makan Jadi, orang ada orang makan kan burung dia makan bangke, ya. makan bangke? Ya. Oh. Bukan, bukan semua burung boleh dimakan betul oh. makan, makan bangke ya gagal deh mau makan <laughs> dan ada yang bilang juga dari kalian bahwa memang gagak itu tadinya dibawa oleh orang-orang uh, Inggris ya Orang, orang Inggris dibawa ke Malaysia gitu, dan akhirnya karena mungkin di sana, di Malaysia tidak dibunuh, tidak ditangkap, jadi banyak. tidak dimakan juga, ya mungkin gagak di sana, jadi banyak. Jadi, okay. oh, di mana-mana, guys, di Shah Alam, saya dengar suara gagak. Nah, nah, nah, seperti itu terus. Di Melaka, saya dengar suara gagak, dan beberapa hari saya mulai terbiasa sih, mulai terbiasa ya. Tapi saya tangkap, sulit juga tanya, -tanya guys ditangkap." <laughs> Nah di Malaysia ini banyak-banyak banyak burung guys ya, yeah. aku lihat juga di alam itu di kota malahan, ada burung kayak burung puyuh gitu aku mau tangkep, burung apa gitu, aku mau tangkep susah juga, Oh dan betul, terus betul, betul. burung. dan ada burung beo juga, ada burung, tapi kalau di Indonesia itu burung-burung itu guys, dipelihara, jadi dikandangin yes, gitu, iya, betul Sayang sekali betul. gak bisa dibawa ke Indonesia itu. Oke, okay. kipas angin, nah ada ya apa selanjutnya kipas adalah kipas angin. Nah, ini kipas angin gitu? ini saya nggak tahu, guys ya. Saya pernah bilang di Mal di Kuala Lumpur itu panas. Wajarlah okay. kalau di Mal di Kuala Lumpur itu banyak kipas angin. Di setiap rumah tuh ada kipas angin. Tapi saya lari ke Melaka, di sana itu semua semua rumah itu hampir di setiap setiap ruangan itu ada kipas, guys, di atasnya. Kenapa, guys, ya? Padahal kalau bisa dibilang ke panas ya, panasnya seperti Jakarta. Di Jakarta di Jakarta yeah. ya panas itu tapi, kalau ini kok di setiap negeri itu ada kipas anginnya di atasnya, aircon juga ada, guys. Aircon ada, ditambah ada kipas lagi. Ini, apakah memang alasannya karena panas atau karena apa, saya nggak tahu, guys. Ya, mungkin okay. kalian bisa kasih tahu ke saya, apa mungkin karena panas atau mungkin karena ada faktor lain selain panas tadi. Tapi yang pasti, di setiap uh, ruangan itu, baik hotel, rumah yang saya temui itu pasti ada kipas angin di atasnya di atas guys ya bukan di bawah yang di ditempel atau yang di stand itu enggak jadi di atasnya ada kipas oh, angin Oke okay. colokan 3 pin ya pasti itu kalau lalu culture shock yang lain adalah uh, 3 pin uh, okay. ada pin atau saklar atau plug yang ada di Malaysia itu dia menggunakan 3 pin bukan dua pin ini agak uh, membuat saya ketar-ketir di hari pertama ketika saya mau mengedit video Waduh, ini semua semua colokan ini kok tiga pin seperti ini gitu, nggak ada yang dua pin gitu. Ada yang dua pin tuh dipasain gitu. Jadi jadi dia harusnya kayak gini, jadi lebar kayak gini, jadi patah gitu guys. Dan <tuh> ini cukup membuat saya <tuh> benar sih, benar. Uh, kaget juga di hari pertama. Itu kakak charging pertama yang saya temui itu. KTP bisa bayar tol. Oh, okay. selanjutnya, KTP guys, KTP di sana itu ternyata bisa pakai untuk bayar tol. Saya baru tahu ya, karena berapa kali saya lewat jalan tol, dan saya baru tahu bahwa memang KTP di sana bisa diisi kayak GoPay gitu, kayak bisa diisi kayak gitu. Wow, itu sih. bisa KTP di sana. Ini mungkin bisa jadi uh, ide yang bagus juga ya kalau di Indonesia diterapkan gitu guys. Ya. Kenapa benar, enggak? Benar, kan? benar. Kalau, kalau mungkin ada uh, teknologinya, sekarang kan di Indonesia juga udah ada chips kan, Nah pakai so. kayak itu menurut saya ide yang bagus juga gitu. Motor ngebut, oke. Okay. Selanjutnya adalah motor guys, motor kencang. Ini di jalan, di sana itu di jalan tol itu kan kan ada satu jalur khusus di sebelah kiri untuk uh -huh. motor kan. Itu saya kaget setiap kali uh, ada motor, itu motornya ke ngebut ngebut guys, ngebut ngebutnya itu lebih parah dari di Indonesia. Karena wow. mungkin kan jalannya uh, yeah, luas, jalan gitu kan. nggak ada mobil, lost. nggak ada motor, uh -huh. nggak ada motor yang macet. Itu motornya buang, ngebut semua guys ngobut-ngobut semua itu maksudnya saya kaget banget di sana ternyata uh, pengendara motornya lebih barbar -bar dari Indonesia guys gitu. lebih barbar -bar di sana mungkin di Indonesia karena mungkin eh uh, jalanan selalu padat gitu kan ya, betul, gimana betul, jadi nggak terlalu ngebut-ngebut banget gitu nggak maksudnya memang ada lah ada ada selalu ada gitu tapi Aha. ini beda karena ini di jalan tol dan ini dan ngebutnya nggak satu dua orang gitu kan semua motor lewat sana itu ngebut semua, buang, buang, buang. <laughs> itu cukup membuat saya kaget membuat saya kaget yang guys yang yang yang yang suaranya yang wange wange wange wange wange wange wange wange wange wange wange wange wange wange wange wange wange wange wange ada wange wange ada wange wange wange wange wange wange bising yeah. tapi saya harus tegaskan kepada kalian semua bahwa ini bukan uh, membandingkan satu dengan yang betul, lain. Betul Masing-masing itu memiliki uh, karakteristiknya tersendiri. Jadi mm -hmm. yang satu bagus itu belum tentu yang bagus untuk yang lain. Yang satu betul. cocok belum tentu cocok untuk yang lain. Yep. Oke okay, sekian dulu mungkin guys jika ada masih ada uh, mungkin culture shock yang terlupakan yang satu terlupakan mungkin kalian bisa Uh, tulis di kolom komentar di bawah ya Tapi mohon maaf jika ada Kesalahan kata atau kesalahan data yang saya sampaikan Mohon kalian koreksi di bawah guys Karena okay. mungkin saya baru 11 hari ya Mungkin saya belum bisa menyimpulkan juga semuanya dengan baik dan betul, benar betul. Saya mohon maaf Jika ada kesalahan itu guys ya Oke okay, sekian dulu mungkin untuk video kali ini saya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke okay guys sudah selesai videonya So itulah kultur shock yang dialami oleh Fikri ketika di Malaysia guys Yang membuat saya baru tahu ya kan Karena banyak sekali istilahnya TKI-TKI ya kan Channel-channel Youtube yang kawan-kawan sekalian yang di Malaysia Itu banyak yang membuat kultur shock Dan salah satunya yang tidak ada Kalau menurut saya istilahnya gagak tadi guys Gagak ataupun burung yang dilindungi Di sana itu memang tidak ada Yang dibahas oleh mereka-mereka itu Dan selanjutnya Yaitu tentang mungkin Colokan 3 juga nggak banyak yang bahas ya. Dan keren si Fikri Bisa menyimpulkan ya istilahnya Kultur shock yang dia alami ketika di Malaysia Seperti itu so memang betul Apa yang dikatakan Fikri jadi tidak semuanya Mengalami itu dan hanya Beberapa orang jadi memang uh, Kayak kita tuh punya pengalaman sendirilah Kalau kita cuti ataupun libur ke Malaysia dan setiap orang membeda-beda maka keunikannya di situ ketika kita sharing pengalaman kita kepada orang lain. So terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih banyak Fikri yang sudah share juga ya. Yang pertama kita kayaknya udah nonton ya pasal Fikri kultur shock di sana ya kan masalah waktu seperti itu dan yang kedua banyak sekali ya ternyata. Yang pertama, nggak ada klakson juga. Eh, jarang lah. Mungkin seperti itu bisa dikatakan. Uh, klakson di sana itu mati, sedangkan kita di sini ya benar. Kata Fikri, ada baik buruknya seperti itu. Kalau di sana, kalau nggak ada hon, orang nyebrang, kadang nggak tahu kalau ada kereta gitu kan, bisa ketabrak. Tapi kalau di sini, istilahnya... Sedikit-sedikit hon Jadi kalau ketemu dengan anak-anak kecil Ataupun orang-orang yang mau menyeberang Ya kita juga ngasih tahu Kita ada ada mobil nih Ada kereta Ada sepeda motor gitu Dan ya terima kasih buat teman-teman semua Sudah tengok video ini sampai selesai Saya Pemiru diri ya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya Semoga bermanfaat Semoga menambah wawasan kita semua Dan ini juga jadi pelajaran bagi saya Kalau ke Malaysia nanti bawa colokan tiga gitu kan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalam